JALA TERTULAR SIPILIS Penyakit sipilis atau yang sering juga disebut dengan raja singa merupakan salah satu penyakit menular seksual yang banyak diderita oleh orang yang tidak sehat dalam melakukan hubungan seksual. Jika Anda tertular penyakit sipilis saat melakukan hubungan seksual dengan seorang yang juga terkena penyakit sipilis, maka Anda perlu mengetahui dengan jelas, seperti apa gejala yang ditimbulkan jika Anda tertular penyakit sipilis. Hal pertama yang bisa Anda lihat adalah dengan ada ruam pada tubuh Anda. Ruam ini bisa menghilang dengan sendirinya, namun tetap akan tertinggal di tubuh Anda jika tidak diobati dengan benar. Selain itu, sistem kekebalan tubuh Anda juga akan semakin memburuk. Hal ini ditandai dengan anda mudah dalam terserang dan tertular penyakit biasa seperti demam, flu, batuk, dan sejenisnya. Sistem kekebalan tubuh Anda perlu untuk ditingkatkan agar gejala awal tertular sipilis ini tidak membahayakan nyawa Anda. Gejala utama tertular penyakit sipilis Gejala utama Anda tertular penyakit sipilis adalah ada luka ruam pada tubuh Anda, Ruam ini akan menjadi sangat khas karena seperti digigit serangga namun bisa mengeluarkan cairan bening yang bisa memperluas ruam. Area yang ditumbuhi ruam berada di tempat yang lembab seperti alat kelamin, rambut, dan bibir. Munculnya ruam ini berbeda-beda pada setiap penderita sipilis. Ada yang ruam tersebut sulit untuk diobati dengan menimbulkan bekas luka namun ada juga yang bisa diobati dengan mudah dan tidak menimbulkan bekas luka. Tetapi, jika tidak diobati meski sudah hilang, ruam pada tubuh Anda bakteri masih tersimpan di dalam tubuh. Cara agar tidak tertular sipilis, cara paling mudah agar tidak terkena penyakit sipilis adalah dengan tidak berhubungan seksual secara sembarangan. Hubungan seksual yang tidak sehat juga akan menyebabkan penyakit sipilis berkembang dengan cepat pada tubuh manusia. Selain itu, anal seks juga menjadi salah satu penyebab utama terdapat penyakit sipilis pada manusia, meskipun Anda tidak pernah berhubungan seksual sebelumnya. Jika penyakit sipilis tersebut muncul karena infeksi yang Anda dapatkan ketika Anda berada di dalam rahim ibu, maka, Penyakit sipilis tersebut diturunkan dari ibu Anda ketika Anda berada di dalam kandungan. Cara terbaik untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan melakukan pengobatan secepatnya.